Ini kan program yang apa namanya yang sangat eksklusif Bapak dan Ibu, di mana program ini itu uh, dalam rangka membantu rekan-rekan uh, uh, yang terdampar di JKP tersebut, sehingga memperoleh uh, keterampilan yang skill baru. Itu yang pertama, yang kedua bisa uh, menambahkan wawasan yang lebih baru Bapak Ibu. Hmm. Nah. Di dalam program JKP ini, ada dua metode, Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu wajib ikuti selama uh, jadwal itu berlangsung. Bapak Ibu yang pertama yaitu metode uh, asinkronus, yang mana Bapak Ibu uh, mengikuti pelatihannya itu di pagi hari, ya, di apa namanya, di LMS yang Bapak Ibu sudah uh, membuat akunnya, gitu ya. Itu yang pertama, nah di dalam LMS itu ada 8 modul Bapak Ibu. Jadi satu hari Bapak Ibu mengerjakan cukup satu modul. Artinya satu modul itu kan terdiri dari beberapa materi Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu ya satu modul itu dibuka, ada satu materi dibuka, dibaca, dipahami. Ya, pun demikian selanjutnya. Nanti setelah itu di setiap materi itu ada kuis, kuisnya dikerjakan. Nah, sebelum Bapak Ibu masuk ke kuis itu kan atau ke materi itu kan biasanya ada itu ya Bapak Ibu, apa namanya? Ada yang namanya pretest bapak ibu ya pretest ini dalam rangka mengukur sejauh mana pemahaman bapak dan ibu sebelum mengikuti pelatihan agar bapak ibu tahu sejauh mana nih kita pelatihannya seperti itu jadi kami tahu ya apa namanya tingkat pengaturan bapak ibu sebelum pelatihannya itu dimulai seperti itu nah kemudian setelah itu bapak ibu masuk ke materi gitu ya nah delapan modul itu asumsinya memang seharusnya 8 hari bapak ibu gitu ya. Kemudian, nanti di akhir pelatihan, Bapak Ibu, ya, itu kan materi itu kan ada, ada kolam kasturi sekitar, Bapak, berapa, berapa item ya? Nah, item itu harus semua terchecklist, Bapak Ibu. Ya. Izin saya, apa, saya screen dulu, Bapak Ibu. Nah, ini kan LMS, Bapak Ibu, ya, seperti itu kan kalau kita lihat bapak ibu, ini saya mau jelaskan terlebih dahulu bapak ibu. Ini saya jelaskan LMS-nya ini, ya, sehingga tidak ada kesalahan nanti bapak ibu dalam mengerjakan. Nah, bapak dan ibu itu kan sudah mengakses ini semuanya nih, ya. Kemudian kan sudah dibuka materinya ya, pelatihannya apa kan sudah sudah dibuka ya bapak ibu ya. Nah, kalau posisi seperti ini bahwa bapak ibu tuh masih kosong belum ada kegiatan. Ya meskipun diklik Start Now, bapak ibu belum ada kegiatan. Maka supaya dia aktif ada pelatihannya sebagainya. Ya, bapak dan ibu ya jangan lupa itu diklik Continue. Kalau misalnya bapak ibu melanjutkan, tapi kalau misalnya bapak ibu baru pertama kali buka akun, itu ada klik namanya tombol Start Now. Gitu ya. Ini karena saya apa tombolnya Continue ini karena saya sudah melakukan uh, klik tombol Start Now-nya. Jadi saya tinggal pada saat itu saya log out, kemudian saya login lagi sekarang nih. Ya login lagi. Kemudian saya klik continue, gitu ya. Nah, di dalam plat ini juga, Bapak dan Ibu, sebentar ini ada beberapa soal yang bocor ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kan seperti ini ya, ini diklik aja komplit, ya eh, diklik komplit aja ya. Maka dia langsung masuk ke kritik Bapak Ibu, ya di persis di ini, Bapak Ibu kerjakan aja gitu ya. Kerjakan aja karena di kritis ini tidak berpengaruh terhadap nilai Bapak Ibu mau dapatnya dua mau dapatnya tiga mau dapat sepuluh silakan nggak apa-apa seperti itu bapak ibu gitu ya, nama juga pretest gitu ya, jadi pretest itu kan kita mengukur uh, kemampuan peserta sebelum mengikuti pelatihan. ini ada 20 soal bapak ibu, gitu ya. jadi nanti bapak ibu silakan kerjakan sesuai dengan kemampuan bapak ibu masing-masing untuk pretest ini. nah nanti setelah pretest ini selesai jangan lupa bapak ibu diklik finish course ya, finish apa finish quiz ini ya sorry bukan finish course finish quiz Nah, ketika ini sudah selesai, maka dia langsung pindah ke sini. Nah, pastikan nanti Bapak Ibu semua checklist yang ada di sini itu harus bertanda hijau. Kalau dia masih berwarna seperti ini tandanya belum dibuka itu materi. Sehingga nanti efeknya di sini ya, efeknya di sini Bapak Ibu masih nol atau masih satu Ya, tapi kalau misalnya dia sudah sampai 52 item ini terchecklist semua berwarna hijau, ya, maka di sini semua sampai full, sudah full 100%. Nah, nanti setelah selesai Bapak Ibu di akhir ini di sistem itu akan mengeluarkan sertifikat pelatihan secara otomatis. Gitu ya. Nah, sertifikat ini nanti Bapak Ibu apa setelah diunduh Bapak Ibu kirim ke kami karena dasar inilah nanti kami melaporkan kepada Kemnaker dan BPJS sekarang kerja. Ya, yang nanti fungsinya akan dikeluarkan yang namanya nilai manfaat dari pelatihan ini Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi Uh, itu ini untuk yang pelatihannya di pagi hari, ya, yang asinkronus. Nah, yang sinkronus kita ketemu di tatap muka seperti ini bapak ibu. Jadi setiap hari kita harus nih, ya, memastikan karena nanti dari pihak PPJS dan pihak Kemenaker itu akan melihat ini wajah-wajah bapak ibu. Jadi khususnya wajah bapak ibu nggak ada, namanya nggak ada sebagainya, ya. Nanti bapak ibu tidak akan bisa memperoleh nilai manfaatnya. Kan untuk bisa mendapatkan nilai manfaat dari program pelatihan ini kan? presensinya harus 80% Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kami berharap Bapak Ibu jadi paginya itu mengerjakan itu terserah waktunya mau jam berapa aja Bapak Ibu. Pokoknya tentang waktu antara pengerjaan pelatihan di LMS itu antara jam 8 sampai jam 5. Bapak Ibu sebenarnya jam berapa nih? Oh saya jam 3 silakan. Bapak mau pesan ya? Jam 4 silakan. Gitu ya. Oke Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu silakan tanya, gak? ada yang mau bertanya Ada yang mau tanya Oke, kalau tidak ada saya mau menyampaikan materi bapak ibu. Izinkan saya uh, membuka slide uh, presentasi saya bapak ibu. Baik bapak ibu, ini adalah unit kompetensi tentang menentukan model bisnis daring bapak ibu. Ya, bapak ibu memilih ikut pelatihan ini sangat tepat. Ya, karena pelatihan ini diperuntukkan untuk semua kalangan, untuk semua background pendidikan. Ya dan tentu, ya diharapkan Bapak Ibu bisa mengimplementasikan ketika nanti Bapak Ibu ya apakah nanti mau buka usaha atau nanti saya bekerja di perusahaan lagi seperti itu ya. Jadi minimal Bapak Ibu menjadi seorang digital marketer. Nah, di dalam pelatihan digital marketer ini berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia itu ada 8 unit kompetensi. Ini salah satunya Bapak Ibu. Gitu ya. Oke. Bapak Ibu, kalau kita lihat Ya, di dalam konteks uh, menentukan bis dari ini, ya, apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Ada Bapak. yang bisa bantu jawab? Jualan. Jualan, oke. Okay. Tadi Munilan jualan. Ada lagi, Bapak Ibu? Ada lagi? Oke. Okay. Saya selalu mengatakan begini Bapak Ibu. Digital marketing kita bukan lagi belajar tentang Uh, alat atau kita bukan lagi belajar tentang uh, mengoperasikan alat itu sendiri tetapi bagaimana cara kita belajar tentang strategi sama seperti apa namanya uh, seorang tentara dia punya banyak senjata tetapi dia tidak tahu strategi penggunaan senjatanya itu untuk lawan kira-kira bermanfaat apa enggak Bapak Ibu? bermanfaat bapak ibu ya. Jadi kita memastikan bahwa bapak ibu belajar digital marketing ini tidak hanya setelah bapak ibu belajar tools atau alat, tetapi bapak ibu belajar tentang strategi. Nah ini adalah standar kompetensinya bapak ibu. Ya di mana standar kompetensi ini ini yang dipakai di dalam apa namanya dunia perusahaan khususnya untuk digital marketing. Salah satunya ini menutupan model bisnis daring. Nah, bapak ibu ya. Oke. Nah tujuan pelatihan ini kami berharap, ya Bapak Ibu peserta pelatihan ini kompeten dalam menentukan model bisnis daring sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi nanti kami berharap Bapak Ibu bisa memberikan sebuah rekomendasi kepada suatu perusahaan, ya atau minimalnya memberikan rekomendasi kepada usaha sendiri. Bisa, Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah kerjanya di dalam menentukan bisnis daring itu disebut dengan elemen kompetensi, diantaranya adalah menilai potensi perkembangan bisnis daring atau e bisnis kita dengar, kita sering melihat ada yang namanya e-business sama e-commerce. Itu dua hal yang berbeda, bapak ibu. Tetapi fungsinya sama, seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi elemen kedua yaitu memastikan dampak model bisnis ya dari B 2 B atau bisnis to business, atau B 2 C atau bisnis to customer ya, pada bisnis daring. Nah, bapak dan ibu, ya ini langkah keduanya itu. Ya, langkah ketiganya adalah menentukan proses dan model bisnis daring. Jadi setelah bapak ibu sudah tahu potensinya seperti apa sih bisnis daring itu, kemudian kalau saya terapkan ini kepada sebuah perusahaan, ya dampaknya itu seperti apa, ya kepada bisnis bisnisnya atau kepada konsumen. Yang ketiga baru kita tentukan apakah ini tidak bisa diterapkan di perusahaan kita atau di usaha kita sendiri. Bapak, contoh, ya. contoh model bisnis daring itu kayak gimana ya? Oke baik bu, Pak. Nanti saya uh, jelaskan ya setelah ini Bapak Ibu ya. Izinkan saya menyampaikan dulu ya materinya ya. Oke. Begitu ya Bu. Apa tadi Bu Dilan ya? Bu Nilan, ya. ya? Oke siap Bu Nilan. Oke. Di sini kita jelaskan Bapak Ibu bisnis daring ya. Adalah sebuah usaha yang dipasarkan melalui internet dengan berbagai cara sehingga dapat menghasilkan uang jadi bicara tentang bisnis daring sesuatu yang kita bermain itu di dalam dunia internet contoh tadi ibu bertanya seperti apa bisnis daring contoh ibu jualan baju dipromosikan di sosmed gitu ya ada yang beli, beli ini kemudian membayar kepada ibu itu adalah bagian dari bisnis dari Artinya apa memanfaatkan teknologi internet sendiri beser ya. satu ya dua Ibu misalnya juga jualan ya jualan atau bisa pemasang status di WA gitu ya dijual misalnya rumah ini ya yang minat hubungi kami kan begitu ya contoh seperti itu ya ada orang lihat status ibu kemudian orang tersebut ada transaksi dengan ibu ya nah ketika orang itu melakukan transaksi antara Tuh. ibu selaku penyedia jasanya atau ibu juga sebagai namanya, pemilik barang itu sendiri ya maka itu bisa disebut juga sebagai bisnis bari. ya itu winalan gitu ya. ya oke ya oke kemudian nah modelnya itu banyak bapak ibu Ya modelnya banyak. Ya di dalam model bisnis daring, ya kita bicara tentang berjualan. Apa yang dijualkan? Ya berarti ada produk digital. Ya ada juga iklan. Tadi misalnya ibu jualan baju. Kan pasti ada kata-kata ya dijual baju murah. Gitu kan ya. Kemudian speknya ini sebagainya, bahannya ini. Ya itu iklan. Tapi yang ibu jual produknya. Di mana? Kan berupa foto yang dijual. Gitu kan ya? Yang tertarik, tanya Akhirnya ada transaksi. Bayar sebagainya. Gitu ya? Satu. Yang kedua, ada juga menciptakan pendapatan pasif. Contoh. Contoh Bapak Ibu. Saya lembaga-lembaga pelatihan kerja. Ya. Kemudian saya jual jasa pelatihan online. Gitu ya. Artinya ketika saya berjual pelatihan online, ya, kemudian ada orang tertarik dan dia beli pelatihan saya, gitu gini ya. Gitu artinya di situ posisi saya, saya tidak perlu menghadirkan orang duduk di situ, tetapi apa? Sistem yang bekerja, kan begitu ya. Beda kalau misalnya ketika kita misalnya jualan yang sifatnya langsung face to face, ya, barang langsung bertemu dengan konsumen, itu lain cerita. Ya, artinya nanti pendapatannya itu aktif. Ya, ketika saya promosi terus apa, apa ada yang namanya transaksi. Tetapi ketika saya pasang promosi tersebut, contoh saya tarif khusus daring, ya saya juga khusus daring. Ternyata yang beli itu dari berbagai macam uh, wilayah atau daerah dan sebagainya, gitu kan ya. Saya nggak perlu nongkrongin, dan saya nggak perlu nggak perlu buka tutup. Kenapa? Karena, Karena dibuka 1 ke 24 jam, apa gitu ya. Sistem yang berjualan, gitu ya. Kemudian dia beli. Kemudian diterat, apa, diterat, apa, tertarik, kemudian disetuju, langsung transfer. Di situ ada kita, apa enggak? Tokonya buka, buka apa enggak? Buka. 24, 24 jam. Ya, di situ kita mendapatkan gitu, satu. Yang kedua, bapak dan ibu, misalnya juga, ya, bapak ibu main TikTok nih, ya kan, main TikTok atau bikin konten di YouTube sebagainya, kemudian subscribernya banyak, kan gitu ya? Ada monetasi dari pihak Youtubenya nya ya langsung Bapak Ibu ya Bapak Ibu tidur aja dibayar sama ya apa YouTube atau tiktok kenapa karena kontennya banyak subscribernya banyak gitu ya jadi itu konsep di dalam apa model bisnis dari jadi ketika bicara tentang model bisnis dari yang harus kita pikir adalah produk digitalnya apa iklannya seperti apa kita mau jual layanan mau seperti apa yang apa namanya yang akhirnya kita untuk mendapatkan income pasif ya. Yang nah, selanjutnya adalah meningkatkan pengalaman pelanggan dan meningkatkan jangkauan pasar. Kalau kita menggunakan bisnis daring, ya kan, bisnis kita itu enggak cuma sekedar di wilayah lokal aja. Contoh, saya lokalnya cuma di wilayah Cirebon. Ketika saya bermain di bisnis daring tadi, ya produk saya itu enggak kenal, -kenal Cirebon, tapi bisa jadi ada di Jakarta. seperti hari ini Bapak dan Ibu, ada yang dari apa? dari Banten. posisi lewat apa? Bunilan dari Mandulinan. Tangerang. Tangerang dari mana? eh Bandung. dari Bandung. gitu kan ya. Jadi pelatihan ini bisa dijangkau di mana saja. itu bapak ibu. gitu ya. Oke. lanjut bapak ibu. Nah, Tahapnya ketika kita melakukan sebuah bagaimana ketika kita mau merancang bisnis daring, maka ada tiga hal yang harus kita perhatikan yang pertama adalah pemahaman teknologinya dan aplikasinya Bapak Ibu mau jualan nih ya misalnya di Tokopedia atau di Shopee atau di Bukalapak pasti dong Bapak dan Ibu yang pertama Bapak Ibu harus bisa mengoperasikan handphone kan kan begitu yang, iya. yang kedua Bapak Ibu juga harus tahu dong Bagaimana cara Bapak Ibu cara mengoperasikan Shopee? Bagaimana Bapak Ibu bagaimana Bapak membuat akun di Shopee? Bagaimana Bapak Ibu misalnya mengupload gambar? Kalau begitu ya berarti di dalam habis uh, dari tadi yang pertama adalah teknologi itu harus kita kuasai terlebih dahulu perangkatnya. Nah baru aplikasinya. Nah kalau sudah sudah tinggal mana ini kita evaluasi nih. Ya, ini sudah sudah sudah kita lakukan nih. Oh saya sudah jualan nih di Shopee, oh saya sudah jualan nih di Bukalapak, lapak, oh saya sudah jualan di Facebook, di Instagram sebagainya, ya. Nah, artinya kita sudah tahu tuh, kita pastikan handphonenya, kemudian bisa menggunakan aplikasi Instagram itu sendiri, ya. Kemudian kita evaluasi bagaimana penjualan ini berapa berhasil, ada nggak pembelinya, kan begitu, ya kan? Jangan sampai bapak ibu sudah bermain di Instagram bermain di TikTok, bermain di Facebook, ya, kemudian ibu posting sebagainya, tapi ibu nggak tahu strateginya berjualan di dunia maya. Itu yang saya katakan, kenapa Bapak Ibu menjadi jualan online adalah Bapak Ibu harus tahu bagaimana belajar strategi. Iya. Karena, Karena kalau belajar Bapak Ibu tentang TikTok, Bapak Ibu cari YouTube ketemu tuh. Ya kan? Bapak Ibu belajar saya mau buka akun di Shopee, Bapak Ibu bisa dicari di YouTube ketemu ada tapi bicara tentang strategi itu nggak semua dibuka, kan begitu? Ya, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan pelanggan kita, calon pelanggan kita, gitu ya? Kemudian kita pengen tahu siapa sih pesaing kita, kalau gitu. Nah, digital marketing itu mengajarkan seperti itu, Bapak Ibu. Bukan mengajarkan Bapak Ibu menggunakan tools. Kalau tools itu hanya sebagai apa namanya daya dukung. Tetapi yang paling penting di, di dalam uh, pelatihan digital marketing Bapak Ibu adalah belajar strategi gitu ya. Setelah itu baru tahu solusinya. Oh iya, ternyata selama ini, contoh saya bikin apa namanya bikin postingan, kok nggak ada yang komen. Kemudian ketika saya ngupload apa postingan, kok nggak ada yang ini, gitu ya. Berarti ada sana di situ tuh, ya. Berarti targetnya gak kena, gitu ya. Oke, nanti kita akan belajar, Pak Ibu, bagaimana cara kita tahu. Target kita tuh ada di mana sih pasar kita tuh ada di mana sih produk kita tuh yang apa apa sih yang lagi tren saat ini di di pasar itu apa sih ini bisa kita lihat bapak ibu gitu ya. Tetapi kami uh, tekankan hari ini bapak ibu adalah memahami tentang bisnis daring sendiri konsepnya okay, ya. Nah bapak ibu ini kalau bapak ibu membangun sebuah bisnis daring ya yang harus ada personilnya. Yang pertama ada yang namanya bisnis requirement ya. Ini harus ada Bapak ibu? Kenapa? Karena dia yang melihat kebutuhan pengguna. Jadi kalau misalnya kita kita jualan, apakah produk kita, jasa kita, atau layanan kita itu dibutuhkan nggak tuh di sama masyarakat? Dibutuhkan nggak sama pasar? Butuhkan. kayak gitu ya. Nah. Oh, oh dibutuhkan. Dari mana? Nah, itu kan ya. Kita harus punya data. Ya. jadi ketika kita kita menyampaikan, oh ternyata perusahaan dibutuhkan Pak. Oke, dapat dari mana? Dibutuhkannya? Begitu. Ya, ini ketika kita bicara di, di, di perusahaan itu begitu. Ya, ketika bapak ibu Pak, begini, perusahaan A ya hari ini dia berjualan misalnya singkong, gitu. Ya, pada saat sebelum terjadinya sesuatu singkong itu laku, makanan singkong laku. Tiba-tiba. Ya, perkembangan sama sebagainya singkong nggak laku, artinya penjualan itu mengurang. Kita perlu hmm. ada apa ini. Kali gitu ya, maka tugas kita I mana Lisa. Gitu yang pertama, yang kedua, berarti kita membuka diri, artinya apa? Membuka yang namanya membuka peluang usaha baru, produk baru yang kita tambahkan. Itu begitu ya. Jangan sampai produk sudah nggak tahu udah apa udah nggak laku, masih kita jual juga gitu-gitu. Kamu gitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua menghimpun kebutuhan pengguna yang dibuat ya Jadi kita himpun nih apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Ya data-data ini yang kita kita butuhkan. Nah, berarti berupa data analisa. Nah setelah itu baru dibuat sebuah rancangan. Apakah dagangan kita ini perlu dibuat sebuah teknologi? Contoh. Napa lahirnya ada yang namanya Gojek, ada yang namanya GoSend, ada yang namanya GoFood, ada yang namanya GoMart. Kebutuhan pengguna. Begitu. Ah, Kebutuhan menggunak, ya kan, Gojek. Ya, selama ini orang nggak tahu tuh, misalnya saya dari pengkolan A ke pengkolan B gitu, gini. Berapa sih? Kadang antara satu tukang ojek dengan ojek lain itu berbeda harganya. Itu kan ya. Tapi ketika aplikasi Gojek itu muncul, apa yang terjadi? Ya, semuanya rata berdasarkan kilometer. Ya, itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa adanya GoFood? Ya. kita tahu orang ini apa orang saat ini yang namanya uh, manusia gitu, itu sudah dimanjakan dengan teknologi ya dengan teknologi orang bisa nggak perlu lagi contoh kalau musim hujan nggak perlu datang ke apa uh, ke tempat rumah makan tinggal persen aja udah apa via gojek gitu kan ya dan nggak perlu ngantri sebagainya yang ngantri cuma tukang ojeknya kan begitu kita aja nggak perlu ngantri Kan ya? Ya. Yang kedua, ke Alfamart kita nggak perlu lagi. Nanti ngantri ya, tinggal pilih aja mau mau berapa Sebagainya ada semua di situ. Ya, itulah sebuah teknologi apa dirancang ya. Setelah melihat dari kebutuhan-kebutuhan yang ada, sini dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, Pak Bapak Ibu, ya bisa ditangkap ya? Iya. Okay. Nah ini Bapak-Ibu, di dalam hubungan fisik daring atau bisnis dengan perdagangan atau daring e-commerce, yang pertama adalah transaksi dan strateginya. Berarti di dalamnya kita butuh namanya media elektronik dengan menggunakan teknologi digital. Dan kita lihat Bapak-Ibu, semua transaksi apa yang tidak menggunakan teknologi. Kita mau ke hotel, ada yang namanya, kita pelokal. Langsung bayar, langsung transfer. Itu kan ya. ya. Itu yang kedua, Bapak Ibu juga makan. Bapak Ibu nggak perlu bawa, perlu Bapak, namanya bawa yang namanya uang cash. Asal di debitnya itu ada duitnya, bisa. Gitu kan? Dulu ya. Bapak ya. Ibu keluar masuk tol, ya kan? Ketika masuk tol, ya dulu ada orang yang melayaninya. Sekarang orangnya sudah nggak ada usir, diusir kan seperti itu nah sekarang ada ada perkembangan lagi nih informasi dari pemerintah tahun di akhir 2023 itu sudah gak pakai lagi etol gitu jadi Bapak Ibu harus mengundang nanti namanya ada saldo di dalamnya itu aplikasinya apa saya belum tahu tapi informasi itu ada gitu ya. itu hubungannya seperti itu Bapak Ibu kemudian platformnya dan datanya nah layar secara online dan base datanya mengelola mengolong bisnis Bapak dan Ibu ketika bapak ibu sudah tahu nih oh pelanggan saya ini sebagainya atau minimal ketika misalnya bapak ibu jualan misalnya di sosmed kemudian ada yang bertanya-tanya ya tanya-tanya langsung dia langsung uh, ngeklik misalnya ke whatsapp kita apakah bapak ibu dapat kalau misalnya tidak menggunakan pakai sosmed tadi nomor WhatsApp-nya orang lain kan nggak dapat dengan bapak ibu masangkan produknya di facebook ada orang yang mengontak ke bapak ibu, pak bu saya mau tanya dong barang ini berapa harganya, ada nggak stoknya, kan begitu, ya kan? Coba ibu bayangkan bapak ibu, bapak ibu buka telepon di pinggir jalan gitu kan ya, sehari Bapak ibu nunggu, sebagainya, ya, apa Bapak ibu akan mendapatkan nomor kontaknya, ya kan? Beritu. Tapi dengan tadi dengan dengan teknologi tadi, nah, platformnya jelas, tadi misalnya platformnya pakai apa, apa? WhatsApp, ya. Efeknya kita mendapatkan yang namanya basis nah, calon pelanggan kita. Meskipun dia baru baru nyatanya nih, oh, gitu ya. Jadi, seperti itu. Nah, yang paling penting juga adanya keamanan regulasi. Ya, ini sudah diatur, Pak Ibu, ketika apa undang-undang perdagangan Bapak Ibu sudah ada nih. Ya, artinya perdagangan itu sebenarnya perdagangan seperti apa yang diperbolehkan. Ya, kalau misalnya narkoba, apa-apa kan nggak boleh seperti itu. Ya gitu yang kira-kira itu apa, itu apa boleh bapak ibu itu pertama yang kedua juga adanya tidak boleh saling adanya persaingan tidak sehat bapak ibu ya makanya diatur juga seperti itu ya oke sampai sini bapak ibu mau dulu lanjut ya uh, ya lanjut oke nah ini bapak ibu ya yang perlu bapak ibu pahami di dalam bapak ibu belajar tentang digital marketing ya pertama Bapak-Ibu yang harus Bapak-Ibu pahami yaitu pertama Bapak-Ibu harus tahu data pelanggan ya ini yang kita butuhkan data pelanggan itu didapat dari mana ketika Bapak-Ibu berjualan di online ya orang yang menghubungi Bapak-Ibu gitu kan ya itu data yang sangat penting untuk kita ya ketika nanti kita punya produk lagi, ketika kita promosi lagi, ya, kita hubungnya gampang. Gitu ya. Atau ya, dia punya riwayat pembelian. Oh, dia dulu pernah beli ini di apa di produk saya. Contoh begini. Saya punya data misalnya, ya. Karena saya uh, jualannya adalah jasa, jasa layanan kursus dan pelatihan. Ya. Saya punya data misalnya begini. Oh ya, tahun kemarin si Anu pernah ikut pelatihan. Misalnya pelatihan digital marketing. Sekarang saya mau buka pelatihan apa grafis. gitu kan ya. Kita bisa bayangkan kalau kita nggak punya data, tiba-tiba anak ini kalau uh, kemudian pernah ikut pelatihan ini, ya kemudian tahun ini dia daftar apa daftar lagi? Harusnya nggak boleh seperti itu, gitu ya. Atau misalnya kita kita kita, kita arahkan misalnya, oke okay, Pak Mas, gitu kalau mau ikut pelatihan silakan yang berbayar. Kalau mau yang gratis kan yang free seperti itu, sekarang yang berbayar seperti itu. Itu bisa bapak ibu. Artinya Pak? Dari mana kita dapat data tersebut? Ya tadi data pelanggan yang kita peroleh, ya itu yang pertama. Yang kedua data penjualan, ya kita juga harus tahu. Contoh misalnya di retail, ya. Dulu saya pernah bapak ibu pengalaman saya kerja di retail, ya di Swalayan dulu di PT Top Supermarket Pirindo, kemudian saya juga pernah uh, di Hero, kemudian saya juga pernah di Giant, gitu ya. Kita tahu, gitu ini. Kita pengen tahu, gitu ini. Jumlah produk yang terjual itu produk apa saja? Misalnya yang grosiris, non-food atau food sebagainya. Kemudian harganya berapa? ya Itu contoh, Pak Ibu. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita nggak tahu jumlah produk yang dijual, harganya juga kita nggak tahu, maka apa yang terjadi? Ya lambat laut, penjualan kita nggak laku, itu bapak ibu. Tuh. Makanya kita butuh data data penjualan ini. Nah, untuk apa? Untuk data di tahunnya akan datang. Ketika kita mau sebuah keputusan, oke, okay, tahun ini kita produk nggak usah. Contoh begini, saya nggak butuh tahun ini produk apel misalnya. Ya kenapa? Karena apel ini nggak cocok nih, ya nggak laku seperti itu. Harganya juga terlalu tinggi, tinggi sebagainya. Maka itu bisa dijadikan sebuah keputusan, ya seperti itu. Nah, selanjutnya ada data produksi tentu dong kita sebagai se apa namanya orang-orang yang di bidang retail itu juga harus tahu gitu. jangan sampai ya kita produksi ya tapi kita nggak tahu jumlah produk yang diproduksi ini untuk untuk berapa apakah ada kebutuhannya apakah ada pasarnya kenapa karena data produksi ini menyangkut nanti jumlah produk yang diproduksi ada biaya produksi dan waktu produksi oh, kita bisa bayangkan kalau misalnya ada permintaan Ya, tapi sedikit. Tapi kita nyataknya banyak Apa yang terjadi? Di perusahaan rugi, Bapak Ibu. Ya, ini contoh. Ya, contoh bisa tentang bisnis. Dan ini yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan retail, ya, Jadi, Bapak -Ibu. Kemudian ada apa nih Sorry. Ada yang namanya data pemasar, data pemasaran, Bapak Ibu. Sorry, sorry. ya kita, Bapak, dan Ibu, ya harus juga yang namanya, ketika kita bicara tentang berbicara tentang bisnis daring, pasti ada alokasi biaya yang kita keluarkan. Contoh, Bapak Ibu, ya, ini contoh Bapak Ibu sering menemukan, ya, kalau lagi bacaan jalan ke mall gitu, ya. Kemudian, misalnya di mall tersebut lagi ada pameran, misalnya sepeda motor baru. Nah. Kan gitu ya. nah, ada salesnya bapak ibu ya. Salesnya ada ya, itu Nah, salesnya itu selalu bawa brosur. Kan gitu ya. Kita lihat tuh berapa jumlah brosur yang dia cetak. Misalnya dalam satu kegiatan tersebut, misalnya dia ada kegiatan di mall tersebut, misalnya dia dua minggu. Berarti misalnya dia contoh misalnya untuk apa untuk cetak iklan tersebut, berarti kurang lebih kita dua rim. Kita hitung sepuluhnya berapa. Kemudian dan sepuluh ini ketika itu selebarannya itu disampaikan kepada calon pembeli atau pengunjung pada mall tersebut dari jumlah yang kita sebarkan itu ada yang nempel apa enggak. Ada yang datang apa enggak. Atau bisa jadi setelah brosurnya diterima, udah jauh dikit dibuang. Kalau gitu ya. Nah, ya, ya. di dalam konteks kita di sini, kita juga harus bicara tentang masalah biaya iklannya. Kan tadi cetak proses bagian dari iklan. Ya, lokasinya kenapa enggak nih? Waktunya tepat atau tidak? Makanya di dalam digital marketing kita belajar itu. Ya kan? Kalau yang tadinya dikonversi Bapak-Ibu, misalnya cetak brosur untuk promosi misalnya 800 ribu, ya, itu hanya di satu mall saja Bapak-Ibu, tahunya. Tapi kalau Bapak-Ibu misalnya iklannya itu di online, kan misalnya di Facebook, Bapak-Ibu bayar Facebook ads gitu ya. Ads itu advertising ya bapak ibu ya, jadi pasti yang di, di Facebook Ads atau di Instagram Ads atau di Google Ads apa, -apa sih, ibu? Tapi produk bapak ibu dikenalnya nggak cuma di wilayah itu sih, tapi di Indonesia bapak ibu. Gitu ya, nanti kita belajar bapak ibu bagaimana cara kita mempelajari sebuah pola data ya pola data ini ya didapatkan dari misalnya dari Google Trends sebagainya bapak ibu. Gitu ya bapak ibu ya, oke saya ke sini dulu bapak ibu dapatnya nggak silakan. Kalau Bapak-Ibu masih belum minum silakan Bapak-Ibu. Ijin saya minum dulu Bapak-Ibu ya. Iya. Oke. Okay. Saya mau tanya dulu deh. Kalau Mbak Nilan Cahya ini apa namanya sekarang aktivitasnya apa Mbak? Sekarang ada. Apa itu? Belum ada belum ada oke okay. alasan ikut pelatihan digital untuk apa Mbak Nilan untuk nambah WhatsApp soalnya kan tadinya saya jurusannya RPL karena hmm. SMK ya ya oke okay. ada... dan... Dan... oke. kalau Bu Susi Lawati? Apa motivasi Kupaten Digital Marketing, Bu? Motivasinya, ya biar bisa nambah pengetahuan tentang bisnis buat ke depannya, gitu. Oke. Okay. Pak Suryadi, Pak. Suaranya masih di mute, Pak. Pak Suryadi, suara masih di mute. Halo Pak Suryadi, suaranya masih di-mute, Pak. Oke, apa, -apa motivasinya Baik, Pak, Pak Suryadi? Untuk menambah wawasan dan untuk menambah ilmu tentang penjualan juga, Pak. Soalnya Raya. ada rencana untuk itu, Pak. Oke, keren, Pak. Keren, keren, keren. Oke, Pak Agus Tolan pak ya gimana pak motivasinya pak kabupaten ini pak motivasinya sama seperti yang lain nambah water oke ya nah. siap siap pak siapa lagi nih terakhir ini pak cecep uh, suara saya kedengaran nggak ya pak oh kedengeran sekali pak oh iya okay. uh, rencananya kebetulan ada uh, lagi ngerintis usaha kue gitu be, apa bakery gitu okay. Okay, jadi okay. biar iklannya lebih jauh gitu ya oke okay, oke okay, oke. Okay. sip sip uh, gitu. keren keren Pak Oke. Okay. siap siap makasih Bapak Bapak Ibu semuanya wah punya motivasi tinggi Bapak Ibu nih keren baik Bapak Ibu saya ada juga, Bapak Ibu ya nah Bapak dan Ibu kalau Bapak Ibu sudah tahu data-data apa saja yang harus disiapkan yang harus dipersiapkan oleh seorang digital marketer kalau ya. Data pelanggan, data penjualan, data produksi, data pemasaran. Ini yang poin besarnya Bapak Ibu harus miliki. Ya. Kenapa? Karena ketika kita punya produk baru, ketika kita punya apa namanya informasi baru terhadap produk kita atau layanan kita dengan harapan pelanggan yang dulu pernah berinteraksi dengan kita, dia bisa balik lagi ke kita. Itu Bapak Ibu. Ya. Oke. Okay. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang mengolah data pelanggan, tahapannya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya ya strategi bagaimana Bapak Ibu mempertahankan pelanggan lama. Ingat Bapak Ibu, bicara tentang daring, ya, Indonesia menempati nomor 2 netizen yang paling kerja Bapak Ibu. Gitu ya. Bapak Ibu. Benar. ya. Kenapa gitu? Coba Bapak Ibu sedikit aja salah bapak ibu sedikit aja ada ke, apa eh, ya dia akan komplain dan dia akan ngomong itu di apa namanya di dunia maya kan begitu ya bahkan bisa diposting itu bapak ibu ya. jadi bagaimana caranya mau tidak mau bapak ibu ya. tujuannya adalah saat mempertahankan pelanggan lama Ya, kalau kita pelayanannya nggak bagus, nggak ramah, nggak respon, gitu -gitu, ya. contoh misalnya Bapak Ibu misalnya promosi, ya, menggunakan pakai WhatsApp, ya, kemudian Bapak dan Ibu ada orang bertanya, ya kepada Bapak Ibu, ya, hari ini dia WA, tapi jawabnya minggu depan. Apa yang terjadi bapak ibu? Ditinggalkan bapak ibu, gitu ya. Pelanggan yang sudah ada tinggalkan. Makanya, kenapa sekarang ada namanya WhatsApp bisnis? Itu salah satunya kita bisa diperbantukan oleh robot. Kalau kita sedang tidak, sedang, apa, tidak bisa menjawab, maka ada pesan otomatis yang bisa menjawab itu. Gitu ya? Seperti halnya bapak ibu bertanya kepada kami sebagai apa pelanggan baru, gitu ya contoh Pak Suryadi bertanya, "Pak, apakah pelatih ini seperti apa?" Kan tiba-tiba ada tuh saya belum jawab tuh ada yang jawab dulu Mek, ya. Gitu, selamat datang sahabat e-commerce gitu kan ya. Gitu, mohon maaf kalau belum bisa jawab gitu, kami akan jawab secepatnya. Kami gitu ya. Ada bisa kami bantu? Kalau gitu ya Bapak Ibu ya. Itu contoh robot Bapak Ibu. Contoh membantu bagaimana kita menjawab sebuah respon yang sangat cepat. Dikala kita belum bisa menjawab Bapak Ibu, Kamu bisa jadi seorang itu kan lagi ada kesibukan ya? itu kalau mungkin dia jawab satu tapi dengan ada sistem tadi itu bisa membantu konsumen itu bisa terjawab begitu ya itu yang pertama yang kedua kita juga harus bisa yang namanya mengelompokkan data dari mana datanya ya data berdasarkan geografis apakah bapak ibu contoh tadi mas Cecep apa mas Cecep pulau tadi bisa eh, tentang mau bakery gitu kan ya biasanya Mau juara bakery-nya, misalnya bakery ini kayak apa namanya ya? Eh, apa tuh? Kasih macam bolu -boluan ya seperti itu. Nah, kira-kira bolu saya ini, kalau saya jual keluar itu yang minat tuh wilayah mana gitu? -gin. Ya, provinsi mana, kota mana seperti itu? Jangan sampai ketika kita mau jualan, saya sudah, apa sudah produksi banyak, tapi kita nggak tahu pasarnya gitu. -gin. Wilayah kita nggak tahu. Waduh, ini bisa rugi besar, Pak Ibu. Ya, jadi kita kelompokkan geografisnya wilayah mana nih. Nah, dapat dari mana tadi? Ya, nanti kita akan belajar namanya Google Trend, bagaimana cara membaca sebuah data. atau Yang kedua, berdasarkan data demografi. Ya. Berarti kita kelompokkan berdasarkan usianya, pekerjaannya, jenis kelaminnya. Contoh, Bunila misalnya jualan baju. Gitu ya. Baju yang Bunila jual ini untuk usia usia berapa? Apakah usia 5 sampai dengan 10 tahun? atau misalnya 11 sampai 20 tahun atau berapa? Untuk remaja atau orang tua atau dewasa, kan itu kita harus tahu Bapak Ibu. Jadi, ya. Kemudian bajunya ini apakah untuk laki-laki atau perempuan? Kan berbeda Bapak Ibu. Ya, kita harus tahu. Jadi, ya. Kemudian kita juga lihat kita harus tahu ya, adanya riwayat pembelian. Artinya apa? Dengan ada riwayat pembelian itu membantu kita kalau kita tidak mempunyai data atau belum kita mempunyai apa, pelanggan baru lagi, gitu ya. Nah, yang ketiga kita melakukan sebuah labeling, ya menciptakan komunikasi. Tadi, ya kita ngasih informasi ada informasi baru nih pak, gitu. Ada promo nih, ya beli beli dua dapat satu, atau ada beli dua dapat potongan 60% atau 30%. puluh nah, seperti itu, ya. Atau misalnya tadi ada informasi terbaru baru, Pak ibu baru loh, gitu gini. Ya, contoh seperti sales mobil. Ya, ketika dulu saya bisa beli mobil A. Kemudian ada keluar yang baru. Ya, misalnya contoh dulu saya bisa, contoh misalnya dulu saya beli mobil misalnya yang ribbon. Sekarang ada peluang baru, pasti saya, saya harus tahu, "Pak, ini loh, Pak, ada kurang baru, Pak, Innova apa? Innova ini Pak." Begitu. lupa begini-gini sebagainya. Nah, dia kan seperti itu. Ya, atau misalnya, ya Ketika ada pelanggan kita, dia pasang satu, kita like. Ya, kita suka dan sebagainya. Itu contoh bagian dari Komuni. Kasih. Gitu, Pak Ibu. Ya. Ada lagi di sini, terakhir adalah nurturing. Ya. Pendekatan pelanggan dalam bentuk promo tadi. Bapak Ibu pasti kenapa banyak retail-retail saat ini pertumbangan Bapak Ibu. ya Dulu ada yang namanya Tasmat, ada yang namanya Carrefour ada yang namanya Giant tapi semuanya bertumbang. Ya, supermarket yang masih sisa saat ini hanya Jogja. Ya. Bahkan di kecamatan ya di kelurahan supermarket sudah mendekat. Namanya Alfa. Namanya Indomaret. Seperti itu, ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Kita bisa bisa membaca sebuah analisa. Kemudian coba bapak, bapak Ibu bayangkan. Ketika Bapak Ibu masuk ke mall atau misalnya masuk ke supermarket, beli belanja atau misalnya Bapak Ibu masuk ke Alfa, pasti tanya teman-teman, Tukang itu Alfanya, Pak. Ini ada roti lo, Pak, itu. Beli dua atau satu lo, Pak. Lagi promo nih, Pak." Kan gitu ya. Atau saya, "Oh, enggak lah gituin. Oke, okay, Pak, kalau enggak ada, Bapak ada membernya apa enggak?" Kan gitu ya. Gitu. "Oh, ada membernya." "Membernya mana, Pak?" "Oh, saya nomor telepon." "Udah, nomor telepon berapa, Pak?" Itu contoh bagian bagaimana kita membentuk apa member bagi pelanggan itu disebut dengan nur kuning. Gitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan. Cara-cara seperti itu bisa Bapak Ibu tiru. Gitu ya. Oke. Kemudian, di dalam tahap pengolah data penjualan, Bapak dan Ibu harus ada yang namanya rekap data bulanan. Ya. Tadi misalnya Bundila mau jualan baju. Ya bulan Februari berapa jumlah baju daster untuk ibu-ibu ini yang terjual itu berapa ya berapa jumlah daster celana untuk ibu-ibu berapa jumlahnya gitu ya nah apakah di dalam penjualan itu ada penjualan berulang atau baru misalnya pelanggan baru eh, pelanggan lama dia beli lagi itu sebenarnya penjualan ber berulang ya atau misalnya pelanggan baru ya dia belum kenal bapak ibu tiba-tiba dia beli itu pelanggan baru Ya. kemudian adanya pejuang setiap produk Bapak Ibu harus tahu ya dulu ketika saya mall Bapak Ibu ada yang namanya tiga bulan yang namanya stop offnya Bapak Ibu kita pengen tahu ya jumlah barang apa yang penilai apa lakunya itu lebih tinggi jumlah barang apa yang lakunya itu lebih rendah kemudian jumlah barang apa yang ga laku sama sekali ya kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau kita nggak punya rekapan seperti ini, wah perusahaan banget Bapak Ibu. Ya, contoh misalnya begini, saya punya stok awas 10. Ya. Kemudian lakunya misalnya 5, tapi kita enggak punya data gitu gini. Ya, terus kita bilang sama sama pimpinan, "Pak, ini barang semua laku, Pak." gitu gini. Apa buktinya? Habis semua, Pak. Kok habis semua gitu gini. Tapi jumlah jumlah yang dibeli cuma 5, yang lebih kemana ke Hilang usap, atau spare gitu gini itu, nah ini kita kita bayang kalau misalnya kita nggak punya rekaman seperti ini apa ibu, banyak dulu ketika saya di supermarket ketika misalnya setiap hari itu ada rekaman apa ibu jadi sebelum kita pulang ya itu dulu semua karyawan kumpulkan ya dari mulai seluruh staf bagian misalnya grocery ada staff food and food alamat kasir itu kasir itu menghitung semua ya karena kasir itu ujung-ujung ujung akhirnya ketika transaksi terjadi gitu seperti Bapak ibu ya dicek itu bapak ibu ternyata kalau misalnya ada, ada misalnya ada barang yang apa namanya yang keluar tapi nggak terhitung, nah itu biasanya kasir yang harus ganti itu. Gitu ya, artinya apa? Dia nggak teliti. Siapa yang, eh, yang rugi? Yang perusahaan. Itu bapak ibu ya. Itu di dalam kita melakukan proses apa? pengolah data penjualan. Kemudian bapak ibu, ketika kita melakukan tahap pengolah data produksi, maka yang harus diperhatikan bapak ibu, adanya permintaan. Seperti tadi misalnya pak Cecep. Dia mau jualan roti, ya pastikan terlebih dahulu sebelum produksi adakah permintaannya, gitu kan ya. Kemudian waktunya berapa lama dia tuh, kemudian baru, ya berapa sih apa anggaran biaya yang dibutuhkan? Kenapa? Karena menyangkut bahan. Kemudian yang kedua adalah menyangkut biaya operasional. Operasional itu kan seperti listrik, air dan sebagainya itu juga perlu diperhitungkan, Pak ibu. Ya. Itu di dalam kita melakukan proses pengolahan data produksi. Pastikan kita ada permintaan, waktunya berapa lama, kemudian berapa biayanya. Baru kita produksi. Kalau tidak ada ini, jangan diproduksi. Gitu Pak Ibu. Gitu ya. Oke. Kemudian bicara tentang bisnis daring, ya. Ini yang jelas fungsinya sudah pasti ya mengintegrasikan infrastruktur TI dengan proses bisnis. Kalau begitu, Bapak Ibu, contoh misalnya Bapak Ibu, ya saya mau apa namanya melakukan pembayaran. Ya, pembayaran pasti ketika contoh begini, saya mau, mau apa melakukan pembayaran itu misalnya dari Alfamat. Gitu ya, dari Alfamat. Nah, Alfamat dia menggunakan pakai akunnya, misalnya untuk uh, pembayarannya melalui, misalnya apakah Bank BRI atau BNI sebagainya, ketika nanti di transfer akhir. Artinya ada hubungan antara Alfamat dengan pihak bank itu bisnis-bisnis atau ya dari konsumen ke bisnis atau bisnis konsumen ya tadi misalnya misalnya tadi buka lapak ya buka lapak saya beli barang ya beli barang nah ketika barang itu saya beli ya berarti orang yang menyimpan barangnya ini disebut dengan bisnisnya orang yang membelinya disebut dengan konsumennya seperti itu nah ketika saya bayar ke, ke orang yang penjualnya tadi maka si bukalapak ini nggak langsung transfer tapi dia ngecek dulu konsumen benar nggak di barangnya diterima kan begitu kalau misalnya barangnya oh ya sudah diterima, apa buktinya nah kalau ada buktinya artinya apa ada bukti dari konsumen bahwa barang sudah diterima kan begitu ya kalau sudah barang sudah ada ada notifikasi dari konsumen bahwa barang itu sudah diterima maka dari pihak bukalapak atau dari apa dari pihak platform itu bisa melakukan pembayaran ini terbukti bapak ibu. Saya pernah waktu pada saat saya beli barang, ya, saya beli barang nih di Shopee, ya. oh di Lazada. Pas beli di Lazada, kemudian beberapa hari kemudian saya sistem pembayarannya COD, ya. Kemudian setelah barang saya terima, saya baru bayar, gitu ya. Nah, kemudian dari pihak si apa penjualnya dia nanya saya Pak Punten, apakah barang sudah terima belum belum ya? Oh sudah Pak. Oke pak, kalau sudah diterima, tolong bapak apa melakukan konfirmasi bahwa baru sudah terima. Kenapa? Karena kalau bapak tidak melakukan seperti itu, saya selaku penjual nggak dibayar pada oleh pihak Shopee-nya. Oh gitu, oke. Selaku itu konfirmasi baru sudah terima, baru di transfer itu. Ya, ini bagaimana sih bapak ibu? Bagian dari yang namanya ke keamanan. Karena apa? karena bisnisnya itu bisnis online bapak ibu. Ya kita nggak ketemu dengan penjualnya, kita nggak ketemu dengan barangnya, ya. Tahu cuma dalam bentuk gambar, nah, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah integrasi dengan solusi e-commerce tadi, ya. Yang adalah integrasi lintas of operasi yang melibatkan campuran, bapak ibu. Gitu. Oke, nah ini ada model, apa, model bisnisnya, bapak ibu. Ya bisnis to bisnis, ada bisnis tukang summer ya. Oke, saya lanjut aja, bapak ibu. Nah. Di dalam analisa protein model bisnis ini Bapak Ibu, dampak yang harus Bapak Ibu lihat yang pertama adalah kekuatannya. Potensi perusahaan seperti apa? Tadi misalnya Bapak punya apa ada kepikiran pengen buka usaha nih, saya harus tahu dulu kekuatan saya apa nih? Ya, potensi saya seperti apa nih? Kenali dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengenali produknya. Produk penulisnya harus diketahui Bapak Ibu. Ya. Kemudian kelemahan dari kita nih apa nih? Kelemahan dari produk saya apa nih? Bapak Ibu harus tahu. Ya supaya apa kita bisa mencari peluang ya bikinlah peluang untuk apa inovasi ya inovasi kita dan kita juga tahu ya ancamannya seperti apa banyak kompetitor pada usahanya jenis kan Bapak ibu begitu ya Tadi misalnya pak caca mau jual apa bakery nah, harus tahu tuh pesaing saya yang bakery itu selain ini siapa lagi gitu sama-sama saya bolu gitu gitu apa ibu ya Oke. Ini yang swot, usah, ini usah. Ini oke. Okay. Nah, selanjutnya bapak ibu, ya, ya ini udah simpul, bapak ibu. Jadi bicara tentang model bisnis daring, yang harus kita ketahui, ya, yang pertama adalah setiap perusahaan itu berbeda-beda bapak ibu, ya, tergantung dari produk dan pelayanan perusahaannya serta aksesnya dan kontennya. Gitu ya. Kemudian ketika Bapak Ibu ingin membuka sebuah peluang usaha baru atau sudah punya usaha baru atau ingin mengembangkan, Bapak Ibu harus bisa menganalisa. Ya. Seperti apa analisanya besok kita akan ketemu lagi pada materi selanjutnya yaitu bagaimana cara kita membaca uh, sebuah data untuk melakukan sebuah analisa diperuntukkan untuk model bisnis dari. Kita. Baik. Bapak Ibu, demikian dari saya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu. Cukup ya. Ada lagi? Ada mau tanya Pak Suryadi. Oh iya, Pak, ini kan ilmu pengetahuan tentang bisnis online ini Pak ya, Betul, Pak? bisa tidak di, bisa tidak diterapkan dalam bisnis offline gitu Pak? Bisa Pak. Kan semua ketika bisnis ya. Karena kan bisnis online itu cukup berangkat dari bisnis offline, Pak. Bisa, Pak. Sangat mungkin kan, Pak. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama, Pak, sama -sama, Pak Suryadi. Ada lagi, Bapak Ibu. Ada mau tanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Eh, kalau cukup, silakan Bapak Ibu untuk kita akhiri. Ya mohon dinyalakan kameranya kita foto dulu bersama bapak ibu ya sebagai laporan kami untuk nanti kita laporkan kepada uh, Kemenaker. Jadi gini bapak ibu setiap hari kami itu harus melaporkan bapak ibu ya mengisi absen. Nah absennya nanti ada ada foto bapak ibu masing-masing. Jadi kalau misalnya bapak ibu nggak ada absennya apa fotonya kami nggak bisa absen. Oke okay, ya kita foto dulu bapak ibu ya. Oke okay. Pak Agus Tolan halo Pak Agus. Oke okay, siap Pak Agus siap. Oke okay. satu. Dua, tiga, sebentar Bapak Ibu, sebentar, satu lagi, sebentar. tas tunggu sebentar. Oke, satu lagi Bapak Ibu. Kompeten? Bapak Ibu, ya, sebentar lho. aduh, ini gangguan nih. Kompeten? Nah, Silahkan. Oke, satu, dua, dan tiga. Baik, terima kasih Bapak-Ibu atas kehadirannya. Sampai jumpa besok hari. Salam sehat, selamat istirahat. Dari saya, cukup Sehat, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Satu, dua, tiga, semuanya menghilang.